serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Les tentunya. Bentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam ini Kita mendapatkan Cidukan Vitamin nih. Pertama, kita melihat papan pilar sedang melaksanakan ibadah umroh Para sahabat ya Kali ini sudah berada di Mekkah di depan Ka'bah Masya Allah, mudah-mudahan hajat dan doa dari idol kesayangan kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Amin. Kita lihat juga bersama-sama banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Di antaranya dari Ukun Indah ya, mengatakan, Masya Allah, semoga mabrur umrohnya saya selalu buat keluarga leslar. Amin. Ada juga tanggapan lain personal dari akun Instagram Tia Tian skor 966 mengatakan abang kehujanan lagi turun hujan di Mekah dari semalam sampai sekarang sayang banget selama aku nggak ikut Umroh kirain lestar masih di Madinah katanya masya Allah doakan saja yang terbaik ya mudah-mudahan lancar untuk ibadah Umroh idola kita. Dan untuk selanjutnya bersahabat kita lihat juga informasi dari Ibu Siwi Sama dengan Indosiar Menginformasikan bahwa acara di Indosiar di tahun 2023 akan Menghadirkan acara The Koplo dan The Academy Asia 6 Akan disiarkan secara langsung di Indosiar Insya Allah Bunda Lesti akan hadir dan tampil di acara tersebut Kita lihat juga persahabat dia di beberapa tanggapan komentar Di sini memang banyak sekali respon yang diberikan Di antaranya dari Mubarok Mubarok mengatakan Apapun itu, yang penting Lesti, Kejoraku selalu ada Masya Allah begitu banyak support dan dukungan untuk Lesti Kejora Kemudian juga persahabatnya tanggapan lain dari akun Sa'id Fatimah465. DA Asia bu hostnya ada Dede Lesti, soalnya kangen banget katanya, Masya Allah. Ada juga tanggapan dari bizard 16 Nunggu acara apapun yang ada Lesti-nya dong, karena aku suka karyanya, suaranya, dan attitude-nya pastinya, Masya Allah. Begitu banyak orang-orang baik yang sangat mensupport dengan tulus untuk Lesti kejarah. Kemudian juga persahabat ya vitamin. Alhamdulillah malam hari ini kita mendapatkan vitamin bertiga juga nih persahabat ya. BBL lagi digendam oleh Bunda Lesti. Terlihat sangat bahagia sekali ketawanya. Aduh bikin candu banget persahabat ya. Dan dibikin southwark juga nih dengan papa B. Sepertinya kedinginan sekali nih persahabat ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ibadahnya lancar Tahan ti-hentinya doa terbaik Selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita Banyak sekali yang memvideokan BBL Bunda Lesti dan Papa B Begitu banyak orang-orang yang Sangat-sangat mencintai Dan sangat sayang kepada Leslar Family Masya Allah. Kita juga berselamatnya kalimat caption Yang ditulis oleh akun Rahma 08816 Masya Allah, teberat Allah, papanya Abang El, kedinginan ya, mudah-mudahan selalu disehatkan dan selalu diijabah setiap doa-doanya, amin. Eh, lagi kangen Abang El, eh nongol senyum-senyum katanya itu, Masya Allah, Alhamdulillah. Malam ini dapatkan vitamin bahagia langsung bertiga nih, persahabat ya. Dan kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan komentar di sini memang banyak juga respon yang diberikan salah satunya dari akun Dinda Aryani 97 di situ mengatakan iya kedinginan itu tadi pas tawaf hujan makanya Leslie sama Fatih gak ikut tawaf, jadi Marconah juga sebelum pada komen kenapa bundanya yang gendong Fatih itu papanya Selain kedinginan juga lagi basah kuyup ya, nggak mungkin gendong anaknya gua ulti pada dari sekarang katanya tuh Diingatkan untuk para netizen yang selalu nyinyir, yang selalu netting kepada Leslar Dan kita lihat juga persahabatnya untuk selanjutnya di postingan Bagas Yang mengunggah kembali momen bareng idola kesayangan kita Wah wow, sepertinya merindukan sekali ya dengan vlog-vlognya Leslar